Ya laula an allah

على الوجه الذي يرضيه عنا اللهم اجعلنا مع القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين

اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربي بنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا والشيء شفيعا لنا يوم القيامة

برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين

الظاهرين الفائزين المنتصرين المعافين من سيل أسقام المعاذين من الشيطان الرجيم الميسرين في كل خير أو لكل خير المؤيدين بروح منه

ونصر منه تعالى جل شأنه المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين إخوان أخوات سيدان حلقة القرآن

di mana saja kita berada, semuanya hendaklah kita berhalaqah Quran. Halakah Quran tak mesti dekat dalam masjid Al-Ibadur Rahman, dekat rumah pun boleh nak berhalaqah dengan halakah Quran. Insya-Allah kita pada pagi ini setakat sekitar 2 je kita akan berhalaqah

berhalaqu حول القران حتى تخلقوا به syiar kita hendaklah kamu berhalaqah dikeliling Quran sehingga kamu dapat berakhlak dengan Al-Quran seperti mana Nabi karena khuluquhu Al-Quran adalah nabi itu

dan nah, nur hadis sahat akhlak dan gerak gerinya ialah al-Quran. Allahumma inna 'ala an tatakhallaq bi Quran. Allahumma inna 'ala an tatakhallaq bi khuluq al-Quran kama kana zalika rasuluk al-karim sallallahu alaihi wasallam.

Takhalaqa bi khuluqil Qur'an Ikhwan akhawat Yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian Pada pagi ini Kita bersama dengan Kitabullah Bersama dengan Kitabullah Ittilawatan Istima'an

Tadaburan, Tafsiran, Takhalukan, Amalan, Imanan, Da'watan. Maka itulah kita dituntut. Kita dihantar ke dunia bersama dengan Hudan

itulah asas kita manusia yang dihantar ke dunia maka hudan di zaman Rasulullah SAW, alaihi ialah al-Qur'an

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru unzila fihi al hudan minal huda Itulah hudan di zaman kita. Siapa dia famanittaba'a hudaya, famanittaba'al Qur'ana fala yashqa.

Dia tidak akan sesak dan tidak akan celaka hidup dia Walillahi alhamdul minnah Allahu fatah lana Allahu maftah lana Waftah li Muslimin wa'l-muslimat Hatta yakunu ma'al-qur'an Imanan wa tilawatan Wa wa hifzan

...Wa tafsiran, wa tadaburan, wa amalan, wa takhalukan, wa da'watun nasa ilaih. Alhamdulillah. Kalau kita mula semak jadi ahli Al-Quran, tiap-tiap juga. Minta kepada Allah Ta'ala boleh jadi ahli Al-Quran.

Allah menjadikanmu min ahli Al-Qur'an, al-ladzina ahluka, wa qasatuka ya ar Rahimin. Doa sama lah ni Ya Allah jadikanlah aku nih sebagai ahli Qur'an. Yaitu ahli kepada mu, al-ladzina hūm ahluka, ahli kepada mu

wa khassat kana dan orang-orang khususi bagi kamu ah tu kita naklah no, tulah nah Allah menjadikan min ahli al-Quran wa ja'ala auladana azuriyatana wa, wa zawjatana min ahli al-Quran alladhina hum ahlullah wa khassatu nah, nah wa khassatu nah wa khassatu insyaallah

Siapa nak jadi ahli Allah, maka jadi ahli Qur'an. Sebab itu kita akan selakan ma'al Qur'an. Alladhi ma'al Qur'an. Huwa ma'Allah. Oleh okay, bersama Qur'an. Ialah dia bersama Allah. Tak apa? Ahlul Qur'an ialah ahlullah. Waqassatuh.

Dan orang yang tertentu, orang yang pisir Allah Ta'ala. Mudah-mudahan usaha kita dalam hidup hak nombor satu sekali. Ialah kita nak usahalah mana? Kita jadi Ahlullah. Setengah daripada jadi Ahlullah. Ialah Ahlu Kitabillah. Ahlul Quran. Tak suka dia mahu dulu, dia dulu Ahlul Kitab.

Nah, Yahudi Ahlul Kitab Nah, Nasrani Ahlul Kitab Kita Ahlul Qur'an Nah, ah, Ahlul Allahi wa khasatuh Ya, insya Allah Ta'ala lillahi ahlin Bagi Allah tu ada, bagi bariwanya Oh, ya bariwan ya. oh segenaknya Allah Ta'ala buka perlu ya belah ni Hadi fursatun fatahah Allah

Nah, li man yarabu an yakuna bagi mereka yang suka hati untuk nak jadi sebagai orang yang duk diberiwan Allah, orang yang tertentu bagi Allah. Semak selalu eh umat Islam hari ni. Nah, u jadi ahlullah. Sanyalak dia Quran eh, duk sekali kita sama. Tu sanyal ahlullah. Ya.

Nah, Kalau ngapa ingat mujur, Kalau tak ngapa pun tak apa nah, Asal duduk dengan Kroet Hari-hari kena duduk dengan Nah, Sejuh sehari sekurang Nah, Kalau boleh dalam bulan Ramadhan ni nah, Saya target Semua dalam bulan Ramadhan Saya nak minta jangan kurang ada seratus Nah, Sebulan ni Boleh seratus juh Kalau boleh Kita didik diri kita

Nah, sebulan Ramadhan boleh 100 juz manakala tiga kali khatil bilbeh lah. Nah, tert didik di kita. Nah, di gigi kata jadi boleh 100 juz sehari eh, sebulan kita sapah go Ma'al quran orang yang agak tinggi sikit dah kelas berkat nama al-Quran tu. insya taala kita usah Nah, semua tu

apa panggil, supaya saya nak didik for itu jadi 100 sujud sehari itulah. Tiap-tiap hari jangan kurang ada 100 sujud, terutama bulan Ramadan ni kalau kurang lagi mana kata. Teruklah kita tu. 100 sujud 50 rakaat. Nah, insya-Allah Quran bulan Ramadan kalau boleh habis-habis tak ada 100 juz insya-Allah taala dalam masa sebulan. Khususnya waktu etikaf

...kita boleh baca sampai 45 juj sehari, boleh. Nah, InsyaAllah, marilah kita istimek daripada awal. Lalu ni kita halal di ujung dah lah. Hari ni, tanggal 19 Ramadhan dah hari ni. Nah, sepatutnya tiap-tiap hari boleh 50 juj dah. Tapi, sesungguh tak sampai lagi 50 Juh. Nah, Maka insyaAllah, sekali khotel 30 Juh. Nah, InsyaAllah, Taala Tiga kali khotel 90 juj

tambah lagi semua jadi tugas syata nah kita ni nampak ada ada ke itu bagi kita terbias di kita nah supaya diri kita terbias jadi nampak katanya kita ada istimewa ada kronkan kita nah insyaallah taala jazakumullah khair jazaa didikkanlah ni kita turun temurung pada anak cucu kita

anak-anak nak semula kena baca 100 juzuklah bulan Ramadhan Kita didiklah tu kepada anak-anak kita InsyaAllah Nah, kadang-kadang kita buat sama-sama anak kita tu aa baca. Ha, anak ni baca 5 juzuk, ni 5 juzuk dan 5 juzuk semalam Mei. Habis. Nah, habis sebuah quran semalam Mei, sebuah quran. Nah, patu kalau ada nak hadiah doa-doa nak hadiah, kita berdoa.

Nah, hadiah pahala bacaan kita kepada orang kita. Ingat dia adalah waham mati dah. Maksudnya tak baca quran dah. Yang nanti terima hari Tawi kita. Nah, maka kita hadiah Allah ma'usil. Allah ma'usil. Misla sawabima talautuhu. Atau talau Ila ruhi fulan fulan fulan. InsyaAllah kata banyak kejumhur ulama katanya. Sapa Sapa pahala

nah walaupun ada khilaf siku, dan dah banyaknya insyaallah dah datulah sebagai tazkir muqaddimah halaqah Quran pada pagi nah Sabtu yang a uh, uh, 19 bulan Ramadan insyaallah nah uh, dan kita ada sekali Sabtu lagi nah, waktu kita duk letikah mesti masing-masing dah mana tu keadaan tengoklah dunia nak musing ko

Yudabbirul amra minas samai ila al-ard Allah Taala tadbir alodia ni daripada langit lagi dia tadbir control musim ke mana. boleh etika kedak Taala etika kedak boleh semaya tak boleh semaya duk bawah pentadbiran Allah Yudabbirul amra minas samai ila al-ard insyaallah Taala mudah-mudahan yaktu belanan khair wal barakat fi hadzal syahril fadil syahrur rahmat syahrul, syahrul barakat

Nah, insya'Allah ta'ala Ya Rabb Selimna ila Ramadhan Wasallim lana Ramadhan, ya kita mula suratu Yusuf insya'Allah Baca Nah pakak baca ke

InsyaAllah ayat 22 ini ya Kita mula di ayat 22 Ayat 21 Dari 1 pada 21 Kita sudah baca dan kita uh, Dapat beri uh, Tadabur dah pada Minggu 1 dulu Dua kali satu dah Musing kerana kita, kita Kita baru sudah dan Kita inilah, kita Al-Bayan mengenai makna Quran Surah Yusuf Siapa tak anda Cari anda

Nah, tanya khabar hermano ada. Saya tak tahu juga tepat dia, nak cari sendirilah. Nah, boleh di sini pun ada ke? Nah, pakat tanya khabar tengok supaya kita ada nah bahasa Melayu. <coughs> nah, bahasa Melayu bahasa siat, Nak terjemah lagi. Masya-Allah nah, taala. Marilah kita sama-sama tadabbur, baca dan tadabbur bismillah taala. Nah, dalam masa

ada sejak tengah berbeda insyaallah taala. Astagfirullah Ayat 22 insyaallah ya. Setiap baca kita Ingat setiap baca naik Allah taala. Baca naik kepada Allah taala.

Nah, ilaihi ilaahi yas'adul kali thayyib dan tahkan mutthayyib ialah baca quran insyaallah lah Allah waduh sedap sungguh kita di orang islam hidup sempurna ada maknur no. nah kerana kita ada tua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah Mari kita tengok mula ada ayat 22 bah saya baca pakat tidur sikit

boleh paklimun ayat, kemudian saya nak suruh ti'imim Mak Hafiz ni baca, kat turut dia pula paklimun ni ayat, lepas kita tengok kalau saya tu kita dengar siapa-siapa baca boleh paklimun ni ayat pula. Supaya kita jadi ada bentuk berlainan, lak lain, ni adalah halakah kita insyaAllah ta'ala ya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكمه.

لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

في بيتها عن نفسه فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت وغلقت الأبواب وقال

فلقت الأبواب وقالت هيت لك

وبقى الباب وقدت قميصه من دبر وألف سيدها لدى الباب. قالت ما جزا

شَهِيدٌ شَهِيدٌ

صادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من

أعرض عن هذا، واستغفري لذبك، واستغفري لذبك إنك كنت من الخ

قال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترى فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترى فتاها عن نفسه

Qad shaghfah huba, Qad shaghfah huba. Inna lana raha fi waladim mubin. Inna lana raha fi

بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ

وأتت كل واحدة منهم سكينه وقالت خرج عليهم واتت كل واحدة منهم سكينه وقالت خرج عليهم.

فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن, وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا

وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا

وَلَقَدْ قَدِرَ وَتُهُ عَنْ النَّفسِهِ فَتَعصًَا وَل قَرَ وَتُهُ عَن نَّفْسِ فَسْتَعصَم وَل بِهِ لَ

فاضرين <تصفيق> قال رب السجن أحب

أيَّ مَنْ مَا يَدْعُونَنِ إلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كِيدَهُنَّ أَصْبُ إلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه

baca saja baca baca baca bunyi harakat enggak

قُل لَّمَّا دَانُوا

وَدَخَلَ رَعَبُ السِّجَنَ فَتَيَانِ وَدَخَلَ رَعَبُ السِّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُكُمَا

فُرْزًا تَفُرُّ قَيْهُ مِنْ وَقَالَ اللَّهَ فَوْقَ قَصِيخٍ خُبْسًا أَيُّكُمُ يُنَبِّئُنِي نَبِّئْنِي

الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس

Shalatul Aku minta berlindungna Allah dari syaitan yang diri jam. dan tak Yusuf sampai ke perengkar umurnya yang sepernah kekuatannya.

Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan dan demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya itu bersungguh-sungguh memuji Yusuf untuk mendapat kepuasan nafsunya dengan Yusuf lalu perempuan itu pun

Menutup pintu-pintu rumahnya serta berkata Manilah kemari Aku bersedia menyerah diriku untukmu Yusuf menjawab Aku berlindung kepada Allah Dari perbuatan yang kecil itu Sesungguhnya Tuhanku ku telah memelahiraku Dengan sebaik-baiknya

Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya dan susungguhnya perbuatan itu telah berkeinginan sangat kepadanya dan Yusuf pula ada perasaan keinginan kepada perbuatan itu. Kalaulah ia tidak melihat menyedari ajaran Tuhan tentang keji nya perbuatan zina itu.

Demikianlah perjagaan Allah untuk menjauhkan perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan perayaan tinggi dari musuh karena semuanya ia adalah hamba-hamba kami yang dibersihkan dari laguan syaitan Dan mereka berdua pula lari mengejar ke arah pintu serta perempuan itu mengoyokkan baju musuh dari belakang

Lalu, lalu didempakkan keduanya dengan suami perempuan itu Terdempaklah Lalu terdempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu Tiba-tiba perempuan yang sedang melamun syaitan itu berkata kepada suaminya Tidaklah ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap istrimu.

Malaikat diperjarakan dia untuk atau dikenalkan azab yang nyaksain Yusuf telah menjawab tuduhan dista itu dengan kata dialah yang memudik diriku untuk melakukan perbuatan kini dengannya. Semuanya tercengang mendengarnya.

Dan seorang dari keluarga perempuan itu Yang berada di sebelah mereka Tanpa memberi pendapat Dengan berkata Periksalah baik-baik Jika baju Yusuf Cari tan dari sebelah hadapan Maka benarlah tuduhan perempuan itu Dan jadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta Dan jika bajunya

Cari dari sebelah belakang Maka disertalah perempuan itu Dan Yusuf adalah orang-orang yang benar Setelah suaminya melihat baju Yusuf cari di sebelah belakang Berkatalah suaminya Sesungguhnya ini Ialah dari timpu daya kamu Orang-orang perempuan Sesungguhnya timpu daya kamu adalah amat

Dosa bahayanya. Suaminya berkata lagi, Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini dan engkau, Wahai Zaleka, mintalah ampun bagi dosamu dari suamimu. Sesungguhnya kamu adalah dari orang-orang yang bersalah

dan sudah itu perempuan di di bandar Mesir mencelah Hazelaqa dengan anak dengan anak angkatnya Yusuf itu mereka berkata Isteri aziz zanaqa itu memujuk bangudara pergaannya Yusuf mau melakukan jahat dengan dirinya sesungguhnya

cintanya kepada Yusuf. Cuma cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam limpahan hatinya. Sesungguhnya kami memandang yang berada dalam syaitan yang nyata. Maka apabila ia junaikah mendengar celahan perempuan-perempuan yang hibur itu, ia pun menghibuh yang heboh. Yang hibur itu

ia pun menjemput mereka dan menyediakan satu tempat jamuan buah-buahan untuk mereka serta memberi kepada tiap-tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka

abang maka tatkala mereka melihat Yusuf mereka tercengang melihat kecantikan rupa parasnya dan kecantikannya kecantikannya menawan hati hati mereka menawankan hati hati mereka lalu dengan tidak sudah mereka menghiriskan tangan mereka bersama bohong-bohongan buah sambil berkata

Mahasuki Allah Dari sebarang kekurangan Ini bukalah seorang manusia Rupa yang sangat cantik Ini tidak lain malaikat-malaikat yang mulia Zuleqah berkata Inilah orang-orangnya yang kamu Mencelerakan aku mengenainya. Sebenarnya aku telah memujurnya untuk memenuhi nafsu Dari dirinya

tetapi ia menolak dan ia berpegang tuguh kepada kesuciannya dan demi sesukuhnya Kalau ia tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya supaya memenuhi nafsu ku Tentulah ia akan dipenjarakan dan ia akan menjadi dari orang-orang hina

Semerai kepada Allah Ia berdoa Wahai Tuhan ku Penjara lebih aku ini Dari apa yang perempuan itu ajak kepada Aku kepadanya Untuk berzina Dan jika engkau tidak menjauhkan daripada aku Tipu daya mereka Mungkin aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka

dan Dengan itu tentu aku menjadi dari orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu diahkan daripadanya di budaya mereka itu. Sesungguhnya Allah diwalah yang amat mendengar Lagi amat mengerti. Kemudian timallah pikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orangnya.

Hanap, mem, men, mem, memenjarakan. Hanap memenjarakan Yusuf Sesudah mereka nampak tanda-tanda kebenaran Yusuf Yang menghanaki supaya ia menjauhkannya Hingga ke suatu masa Dan masuklah bersama-sama ke dalam penjara dua orang kodam raja Yang salah seorang, seorang di antaranya

bertanya kepada Yusuf dengan berkata Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur dan berkata pula yang seorang lagi Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menunjuk roti atas kepalaku yang sebahagian yang sebahagiannya dimakan oleh burung

Kedua-duanya berkata, terangkanlah kepada kami akan ta'abitnya. Sesungguhnya kami memandang dari orang-orang yang suka berbuat baik untuk umum. Yusuf menjawab, aku bukan sahaja dapat menerangkan ta'abit di kamu hidup bahagia.

Tidak datang kepada kamu suatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap hari dalam penjara melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawakan kepada kamu Ya demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepada aku oleh Tuhanku

dengan sebab itu aku menolak agama-agama yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percaya kepada hari akhirat. Dan aku dan aku ikut berpegang dengan agama ayah dan datuk nenekku Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq juga Nabi Yakub. Tidaklah seketurun yang kita bersyirik dengan Allah sesuatu pun.

Ya demikian itu ikut agama Allah adalah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur subhanallah Hmm <coughs>

ด้วยภาษาไทยปลายและเมื่ออยู่

โดยที่เขาอยู่ในบ้านของนางเขา <coughs>

จะไม่บรรลุความสําเร็จเลย

แท้จริงจากองค์

ตอบภริยาเขากล่าวว่าท่านนอกจากการ

ดังนั้นนางก็พูดจริง

เด่นเขากล่าวว่าจะทําได้หรอกเขากล่าวว่าแท้จริงมรรคเป็น

อยู่ในหมู่ผู้กระทําผิดแล้วและพวกผู้หญิงในเมืองกล่าวกันว่าพริยาของเจ้าเมืองผู้กระทำผิด

เมื่อนางซุไลคอได้ยินและ

ในหมู่นางเหล่านั้นและนางกล่าว

นอกจากมารัตผู้มีเกียรตินักสเลค

และอยู่ในหมู่ผู้จำนนเยซูฉัน

จะเป็นคนหนึ่งใน

หมอเตตุไปก็ลมความเห็นว่าไปไว้ระยะหนึ่งเสร็จแล้วจากที่ได้พบเห็น

ฉันกําลังคันเล่าและอีกคนหนึ่งกล่าวว่า

เยสระว่าอาหารสองจะคือ

ฉันได้รับทิ้งแนวทางของกลุ่ม

ด้วยสิ่งใดต่ออัลเลาะห์นั้นมาจากความโปรดปรานของ

Terima kasih kepada dua belas rahman albert tahir terjemah bahasa Melayu bahasa Thai boleh kita lihat dan ucap jadi alat untuk kita tadbir terjemah ini bagi kita orang yang bukan araq dari segi fasa ini dapat membantu kita untuk kita tadbir ayat-ayat secara mendalam yang mengandungi apa dia hikmat-hikmat yang

banyak sekali sama ada dalam surah Yusuf khususnya dan surah-surah lain umumnya maka pada bangun dulu kita dapat dengar Allah taala cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan kisah Yusuf daripada dia duduk dengan ayah dia didengki oleh abang dia abang-abang dia sebanyak sebelah

Beras-beras pulau itu maka akhirnya Yusuf dicampak ke dalam telaga, naung subhanallah dan dijumpai oleh para peniaga yang lalu jalan kemudian dijual belikan oleh adik-adek Yusuf kepada peniaga itu maka Yusuf diselamat daripada cengkaman adik-adek dia.

Tapi nak atas selamat dia tu Bukan makna selamat Tadi kita pelagang tengok dengan ayah tu selamat sekarang pula Tapi bukan makna selamat Selamat Yusuf daripada Cengkemi adik-beradik dia Kepada kena jual Tinggal apak kedua lah Nah jadi Kena duduk susah hati lah Bercet dengan ibu bapa ni Tapi selamat sikit Daripada duk wah cengkemi Adik-beradik dia yang

kejam dengan dia. Kita perhati tengok bagaimana Allah Taala dia bawa Yusuf alaihissalam sebagai hamba yang dia kasih ni bagaimanakah ujian sangat tinggi. Nah, jadi hari ini kita nak tengok pula dia tu setelah selamat dah tapi bukan selamat 100%.

Selamat dunia ni lah Nak no, ayat kata dunia ni Dia ya duduk dalam ujian semua dunia Tubik satu ujian masuk satu ujian Kalau orang jamin dulu kata Nah tubik mulut bayar masuk mulut rimah Gitulah soalanlah gitulah Eh tak selamat Inilah dunia Kita dengan jindah Hakikat dunia ialah Ba'adukum li ba'din adu Itulah dunia Nah Ba'adukum li ba'din adu

Nah, atu dunia mana kita duduk dalam musuh dengan syaitan sama. La ilaha illallah. Lalu tu berapa umur satu masa, menurut Ibn Abbas kata ummu tegah neng wala ma balag ashudahu ni ummu 33 tahun. Saya buat sini begat. Ini sebagai membantu untuk kita mau hidup tadabbur. Wala ma balag ashudahu

dan tak lalu sampai ke peringkat umumnya yang sempurnakan kekuatan di Asyud Dahud ni agak kata matanglah kita kata kecak bahasa kita agak kata semua 40 Hasan kata 40 Hasan Al-Basri ini semua tu pakak nak cari hakikat sejarah abaknya barang jelas daripada hadis Nabi tak ada kalau ada di Nabi saya waris hadis Nabi dah ni tapi tak ada

Lalu itulah Warib kata orang-orang uh, yang anak murid Nabi Ibn Abbas anak murid Nabi Sa'ib Ibn Jubayn, anak murid Ibn Abbas Mujahid, anak murid Ibn Abbas Hasan merupakan anak murid uh, kepada sahabat juga R.A Ata'inahu hukma wa ilma Kami bawa datang atau beri padanya akan kebijaksanaan uh, hukman

Nah, wa ilma dan hukman ni kata ulama Tafsir daripada Al-Baghawi dan Al-Kasih Dia kata ke ya, hukman Ilmu ke Nabiya Wa ilma ilmu mengenai agama umum Untuk nak perakuk hukman dia tu. Hukman ni segini nak kau goreng Hukum ni betul, ni salah, ni betul, ni salah Nabi lah tu Orang-orang tak boleh hukum lah tu. Nah, tu Lalu tu lah

Nah, Allah Taala widoote Kita tiap-tiap kali kita mari ayat belah Ni kita doa selalulah Apabila ya ui kayusah Maka apa tak boleh ui kita katanya kata Allah ma'atina hukman wa'ilman itu doa selalu Kita nah, tiap-tiap kali kita temu ayat mulak-mulak Tak orang boleh kita kata -tanya. Ni yang panggil iktibas Allah ma'atina wa'ati awladana

Ozriatina hukma wajib. Semoga Allah. Hukma dalam arti luah bukan nabi lah, tapi sini untuk Yusuf hukma maknanya nabi. Nah, alaihi Ilmu nubuwa ya ilmu kenabian. Wakalaikunajil muhsinin. Mitulah kami itu dibalas kepada orang buat baik. Musni lah Yusuf ni masya Allah sungguh lah

dok ak maulah sama dok kena parah demo Allah ya Allah astagfirullah dok mohorhialah mano sangat walaupun dia menteri nah pak beli eh, pak pak angkat Musa Yusuf adalah menteri kewang satu Nabi ni nama Ra'in ataupun Zaliha nota kaki 21 tu ya nota kaki 21 tu nah uh,

kepada uh, uh, At-Tabari yang kata Gapadiyah Itfir atau Qat, uh, Qatfir itu Selaku menteri perbandaran Negeri Mesir yang digelarkan Dengan Al-Aziz Al-Aziz bukan al mana kalau isterinya bernama Ra'il atau Zalaikha okay? Dibeli dengan Cukup mahal Katanya Yusuf waktu itu berumur 13 tahun 13 tahun Siapa 33 ni Dibeli dengan

Dua puluh tahun Duk dengan zelekha dua puluh tahun Duk makan minum dengan zelekha Habis kena Kalau kata Apa dia Umur empat pula Mak kata Dua puluh lima tahun Dua puluh nek tahun Duk nah, Dengan zelekha sebagai ibu Pelera dia nah, Duk dengan menteri ni

tapi subhanallah syaitan dia tak jang Walau tak mana dia bahasa anak dia dah apa anak dia dah ni ah tu hari ni tekah tu jadi menteri dah nah tetapi dah eh, dia berasa ada belakang sebab syaitan ni

yang gemolak dunia ni... Ba'adukum li ba'adun aduah, Aduun... Afad. Allahu Akbar... Lalu tu lah... Dia... Ya, berasa... Nah, tak malak dengan Yusuf... Padahal anak payrah dia... Dia payrah 20 tahun lebih dah... Sebab itu kita tak boleh harap... Lelaki perempuan yang tak ada kena... Bagi saya... Uh, nasabiyah ni... Nah

kita tak lain Arab Walau tua beza takkah mana Walau jadi jelira serana pun syaitan tu masih tak, tak lepas lagi syaitan tak lepas mudah-mudahan ya ni kita tengok perhati kita tadabbur beberapa ayat ni anu tu dia rawdatul lati kita je boleh kita baca melayu apa kita baca Arab kita je boleh nak boleh ilmu daripada ayat Quran sendiri tak saya boleh daripada jawi ni

Ambil tu hari-jauhi Uthak nak wagi kita kat Arab Kita baca Arab Baca ayat Quran Baca Uthak patut kita baca Quran Uthak nak ambil Nak ambil makna dia nak Ui masuk Ui bahasa atau Quran masuk Lepas tu buka makna dia masuk apa dah Tu cara kita nak tada buh Mula sekali Lepas kita baca Quran Baca makna ya patut tu baca Quran sekali lagi Uthak nak am ambil Ruh Quran tu

kita nak jadi jari pahal Pak Quraish di tu masuk nah wa ra wadatul lati wa fi baitiha dia dok remuh dia nak kata anu sangat pas selaikah tak ada anak pas kata serang ulama lagi dia kata tok laki dia tu tak ada duduk dengan selaikah dok sekali tak macam sebagai suami isteri tak macam selaikah sial juga kalangan selaikah ni pun nah aa, jadi

dia tak berasa dapat naik mak Tuhan Mengenai ilmu suami isteri Pada tengok Yusuf, Pada Yusuf comel Pada kelbih Yusuf banyak kaga Pada lalu umur 13, 14 pula Tak apalah, besar-besarnya berasalah lain pula Duduk dalam rumah tu lah Inilah khulwak, dia panggil Tak selamat, dah khulwak juga dalam ni. lah Dia berasa kata dia ni Nak berpuas hati dengan Yusuf lah

wa ghalqatil abwaq katuk pintu belaka ni satu ketika Ini klik ni klik klik satu klik satu rabit Allah tapi nabawi dah isah ni nabi dah kan Pak Yawi omong ni dah malam barang asyduhud dah wa qalat haytanak panalek tino mula lektino bukan isah dak nak tupe jangan betul benar

Balik Tina pun nak tolong Cara betul-betul benar 20 tahun, 25 tahun Dah ada pera Yusuf Tak ada besar Awak kacang Yusuf Satu hari Saya hanya berjaya Alhamdulillah InsyaAllah Lalu tu lah Mari timbul klik ni Nah hai talak, ta Mari Yusuf Mari Nah uh, Mari buat Buat zina lah Alhamdulillah Yusuf ni ada Allah Ya Rasulullah.

Rasul adalah la jadi rasul celah umuh orang. Kata Allah. Allah keadaan ada zuruf, zurufa, seorang Rasulullah. Jadi rasul Tiga-tiga teguh -tiga, ada anak kau orang. Ada bini kira Ma Rasul al isteri ada bini. Wa Allah wa Allah. Nah

Allah, minta berlindung ya Allah. Terkatakan ma'adzallah Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan keji ini. Mana maha adil? Inna hu Rabbi sumunya tuahmu tu adalah tuah kepada peyok aku ah sanah maswaya. Elok dia cakap aku dua puluh tahun Aku tu tupe azir tu tupe ketumir. Naa

eh kat kat sir kat sir wasap ya, wasap wasa dahlah balik anak ni tapi balik orang retina ada sebabnya kananya syaitan yang kedua kan dia retina yang ketiga katanya riwayat saya tak tak, tak, tak tak tahu tak tahu setara mana sah suami dia orang panggil orang mati mati mati perasaan eh, menteri mati perasaan tak biasa bersubuh dengan solekha

jadi, Zeraiqah duduk dalam keadaan teraman semua lah. Nah, apabila anak dia besar, gapar, ya, para ni. Syaitan, mari ada belakang mudahlah hingga itu syaitan. A'udzubillah, Masyarakat. Nanti kita risap pada. Innahu la'iflahul zalimun. Sungguhnya dia itu, seorang itu tidak jaya oleh orang saling. Dino Ayat kata...

Orang yang terlekat budi ni... ...orang yang cahaya. Orang tak terlekat budi... ...Allah. Ya. ini atau maknanya... ...sungguhnya suamiku itu membelaku... ...dengan cukup baik... ...maka aku tidaklah membalas kebaikan itu... ...dengan kejahatan. Seperti

ini sama sekali aku tak aku tak aku tak angkat mak rawat tak aku keluarga aku aku rasa kata dia pak aku dah pak akak kudah nah ila ila allah nah selekanya nah, uh, isteri bapa angkat cantik god dia jangok seleka ni terkenal sangat tengok walau dia orang tua lebih pada usia nah uh, hampir 10 tahun lebih

Nah, maka kedudukan dah tinggi. Kalau duduk gak isu tak ada alas dah nak telucuk dah dengan dia kepeng tu. Bak dak umur dia lagi, dak hjasa pada dia nak menanak makan nasi. Berpuluh-puluh tahun dah ni, tak ada alas nak telucuk isu daripada syaitan Tapi subhanallah Allah taala wa boleh Nah, masya-Allah lakal hamd. Ayat kepada wayrul ngate. Ayat kepada orang solah kat.

Ayat kepada orang tina ratik Dari segi keluar dengan orang lelaki Walaupun adik dia, anak dia Walaupun gapa, tak boleh keluar dengan orang lelaki Nah Dan warih-warih Nah, ha, Dia panggil dia Alhamu, al-maut Warih ni, adik ipar, kakak ipar Kakak gapa tu tak boleh Sekali jangan keluar Walaupun ada berpung ipar-ipar Kena itu adalah alhamu Nabi kata adalah mati

Nah, eh pada mati, Bawa pada berde tak eh nah, eh ada ipa, kakak ipa, gapo jangan dekat sekali sama sekali. Jangan keluar dalam rumah tu lah Ini sebagaimana ayat pada keluarga. Apa? Kena jadi hak bukan mahram tu jangan duduk sekali dengan orang yang eh bukan mahram sama sekali. Tak boleh duduk sekali

wala takhumo wala tak kada takat tina tua be udah 10 tahun be nah putari hatik kau nah putari nah siti khadijah takah dengan nabi Muhammad 15 tahun umur 40 nabi Muhammad umur 25 ya nah ah, tu agama lah cerita banyak cerita la nah, ilaha illallah tina ni banyak yusuf pun tina agak musa tina agak

Nah, ya, banyak hati tina-tina di nabi-nabi diuji dengan orang tina. Tapi selamat belah kau orang nabi. Selamat tak ada jadi aa, terpengaruh, terperangkap di bawah ah perangkap syaitan tak ada. Alhamdulillah. Teliklah muslim. Walaqad hammat bihi na'am min zakat dah. Kau nafsu terpenuh keglek.

Not nak for Yusuf It's not Wahamma biha Yusuf sendiri pun Pasal dia Di atas Sebanyak umur Tengok duk Wairun Umur 33 ni Nah Habis-habis Wairun Alhamdulillah Ya Allah Allah Tuhmai sungguh Lawla an ra'a burhan rabbi

Kalaulah dia tu Yusuf tidak nampak akan tanda-tanda yang boleh menarik apa dia memesong dia daripada atau yang boleh ke apa menolak dia dari kejahatan daripada tuhannya rabbih ini tuhan dia tuhan lah rabbi rabbi yang pertama tu tak khilas apa dia rabbi innahu rabbiy ahsan maswaya ada setengah tafsir kata tu hasun ayat 23 ayat 24 ni

Burhan rabbih ni, rabbih tu Tuhan Allah. Nah. Comoga pu burhan rabbih ni saya wak sini. Nah, a iaitu kalau tidak kena Yusuf sedar bahawa ajaran Allah mengenai haram, zina, dan sebab berlaku zina itu, ah tu rabbih sah. Hukum syariat, ya rabbi, ya kenapa pegai hukum syariat dia?

Sah so, Murhanur Rabbi makna ni Mudah tafsir Qurtubi dan Barawi Sila apa Sebenarnya kenapa Barawi dulu ada Qurtubi Sebab Barawi dulu ada Qurtubi nah, Tapi tak apalah Kerana kita tak ada, ada syarat Tertik umur dah. Nah. Itulah pendapat Yang benar di kalangan banyak-banyak pendapat Banyak pendapat Murhanur Rabbi Seperti ia melihat gambar Ayahnya Yaakob Satu pendapat juga

muka si waliat ni. nampak gambar ayah yang mai duk pegang dia jangan isu jangan isu. Nah waktu duk tengah duk syaitan tengah duk mengucap tu. Ayah nak pegat satu pendapat. Tapi pendapat tu tu jadi benda yang kurang masuk akal. Nah, eh uh...

Itu pendapat itu ada ulama kata Atau nampak mereka menegurkannya Mereka berkata Jangan Jangan Walaupun kesemuanya itu adalah harus berlaku Boleh berlaku Itulah pendapat kata dah, Ibn Qutaibah Al-Tabari Itulah pendapat ulama Dalam segi Murhan Rabbih Kukal dia.

Nah, ya. ak molat sekali burahan rabbih, hak betul sekali ialah syariat Allah je ingat pada syariat Allah. Sesuai dengan makam rasul dia. Maqam sagai rasa tu dia dekat dengan ayat Allah. In attaba illa ma yuha ilayya. Atur rasul. Nah, atul be Lebih dekat sekali. Nah, ulama kata nah, ah, atul dia.

kedalikan nصرf anhu asu begitulah nah kami buat napa rabbih apa semua tu burhan rabbih tu supaya kami menolak dari Yusuf tu akan kejahatan wal dan zina ke keji zina sebab apa awaklah tu innahu min ibadinal mukhlasin ni Yusuf tak ngaji ba ikhlau kak Yusuf tu

daripada hamba kami yang telah diikhlaskan telah dibersihkan hatinya orang okay, yang mukhlas ni duduk dalam dana pun nampak klip intan berlian dia nampak, lak, lak, lak duduk la. mana pun tak apa <ekoce> innahu min ibadinal mukhlasin Musa nabiyan mukhlasa haning min ibadinal mukhlasin ya Apo, pak nabi ni pak mukhlasin belakang lah pak nabi ni ya

Aa, kita ni pun insya-Allah doa sahabat Allah, sa Allah menjadikan min ibadikal mukhlasin sama doa Allah, Allah menjadikan aula al dia banatiyuz zurriyah min ibadikal mukhlasin al mu'athina minasyaitanir rajim kalau nak tambah lagi sikit ya Allah jadikan anak cucu aku daripada hambamu yang diikhlaskan serta diselamat daripada serangan syaitan

karena al-mukhlasi ni orang yang selamatkan oleh syaitan-syaitan Illa ibadaka minhumul mukhlasi Bakalita takba al-mu'adzi namun syaitan rajim Nah Inilah dia Ajaran yang kita Kena pakai pegang sungguh-sungguh insyaAllah Lepas tu berlaku Wastabakal bab

Bakar lagi lari. Yusuf. Ni sudah bakar ni berlomba. Berlomba lari pergi ke pintu. Hak ni lari nak hamba. Hak ni lari nak tubik. Yusuf lari nak tubik. Dah lari nak tubik rumah lah. Sedut dah rumah ni. Hak ni lari nak pegai Yusuf. Lalu tu lah yang lagi. Krapal Yusuf tu. soyok baju di belakang tu. Ana okay, lagi mahirdu. Jadi tu akhir. Nah, Bila Zalekar lari pahlawan belakang. Yusuf lari belakang. Pegang

sarik baju itu oh berat juga berlaku ni eh, Masya Allah wa qad qamisa duburin dia cerapa baju Yusuf daripada sebelah belakang wa alfa ya sayyidaha ladal bab dan dia tu terjumpa dengan suami dia dekat di pintu bawa nak suami ek kerja

Nah, bawa naik kan. Allah Taala semua tak tu. <tuh> ada belaka. Oh, Law mahsuat belaka tu. Sami dia kap itu, nampak sami yang. Qala selalu dah. Belaka ni. Mari ngakan syaitan nak bawa dia tu, dia ya, pergi lagu pos setan macamlah. Katul katanya dia tak ada berime pada peserta pedak. Nah, ya, dia ada agama umum dia tu for for sale

ahli tidaklah ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap istrimu, tak ada keluargamu ni. dipenjarakan dia atau dikenal azab yang menyiksa. Nah itulah, itulah. banyak.

Nah, ya, yo banyak cara cerita fitnah tekak. dia tak jaya dah sekali. Dia tak tindas pula. Si Yusof ni jatuh, ya bagan zaman dulu yang panggil jatuh sembarati tipu tanggalah pula. Jatuh sembarang sekali dah tipu tangga pula. Nah, mana katanya dia ni Allah kena kena kena ujian sekali dah. Tak ada kena sesah katapanlah dia.

Yusuf jawab juga Dah kata kita kena jawab juga Oh lah Hiyara wadatni an-nafsi Mokcik lah yang kata nah, uh, Pujuk diri amba ni Untuk buat jahat dengan amba Suamiya kejut Suamiya tengok Dengar Yusuf kejap lah Nampak? Suamiya Dia jelas dah kata Yusuf ni reju Depan awal 20 tahun Tak bersetemu Yusuf tak juru

Bila Yusuf kecek tu, baiklah tu suami dia tu. Ada makna pada hak bini dia kecek lah. Bila Yusuf kecek tu. Betul lah ya. Kalau Allah Ta'ala berkohon tunisuh di Nabi dah lah. Tercengih dia. Ya. Dan seorang dari keluarga perempuan itu yang berada di sebelah ya, dia tu. Mari syahadah syahidah min ahli hak. Inka naqami. Kata seorangnya orang yang ini. Nah

eh uh, daripada dan ahlihan ni pandai kata kata setengahnya budak halus kata setengahnya orang tua kata setengahnya orang perempuan banyaklah riwayat siapa dia sahida sahidu min ahlihan ni saya tak ada hari sini sana semua tu banyak ke riwayat tak tahu apa gagah mana nah awak tak ada gagah kita bala nak ambil wahai jadi banyak bala kita-kita nah

Lalu Yang اي kata kanan tak sakiralah Allah taala tak ada nak kira pia-pia apa dia tak sebut nama dan ada kira isi ni apa isi in kana qamisu quddami qubulan fa sadaqat wa huwa min al-kadzibin kalulah baju Yusuf cek molek tarik sebelah balik dapat betul selaikah ni dan Yusuf ni bila

Isa suruh nak nak pergi buat dia tak. Dia tanya, dia cari dia dapat. Nampak tak? Wahwa minal kazzib. Isa huwa abdus-sarat. Macik dulu. Ha. Wa in kana qamisu quddamin duburi fakazzabat wahwa minas Kalau baju cari belakang, mana dia? Ma Macik ni bohong lah Boleh jadi kat mana baju cari belakang. Ha. Wahwa

Ah, ini mesyur dah ada Cerita ini mesyur sangat Baju Yusuf ni ya baju belakang dia? Yusuf adalah baju Mula-mula baju dah Cuma uh, pada darah Bahau tu Yang kedua baju ni Temui pula baju yang ketiga kita akan temui nanti Dan kita baca Isa adalah terkenal dengan baju Menjadi Yusuf Ni baju Yusuf ni Baju kena cari balik belakang Ya Allah Ya Allah

apabila dia nampak kamisahu قدام من دبره maka tatkala nah suaminya melihat suami ditakhilah ni tapi kod keen hak to akil ni hak orang tua ayat boleh terimalah kod keen nah. faham apabila raa ya sebab dia bukan orang Islam makniman. kita nak kata dia hukum syariat Allah taala setelah suaminya melihat baju secara dari sebelah belakang

berkatalah suaminya sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Nah, la ilah ilmu. Dan sesungguhnya tipu daya kamu adalah, nah amat besar bahaya. Ningah, innakayda kunna audzib yang gomalahi pamudo, cago.

Lelih yang meratina Besar Seru je Habis tu saya dah Saya dah, dah mari dulu saya dah Ayat dalam tafsir saya tu Dalam Quran tu Pak sebut meratina dulu Pak lain sebut ayatnya dulu Sebut ayatnya sahaja Sebab tarlif Kadang-kadang Sebut ayatnya dulu Al-mutasaddiqin al-mutasaddiqat

Dua tepak sebab ketina dulu nak kerat. Satu nya <tut> azania az tu azani. Az azania tu lekeras satu nur. Sebab ketina dulu. Orang zina tina dah ketina jatuh. Sebab apa? Sabar punca zina ni yang mahu pada ketina dulu. Ini di antara hikmah hijab Di antara nak punca zina ialah tak ada berhijab. Apa Islam hari nak kata punca zina?

suruh berhijab nah, orang tak berhijab ni pasal dia ada nak jual barang yang apa orang yang, yang keleng-keleng-keleng semua aku nak beli amal, aku nak beli amal ada apa eh? jual tak batas saya malah 24 jam, tak mutu tangkap por. pasal dia nah, tu dia panggil sebab punca zina maido, dan bahaya zina atas retina bahaya zina atas apa

Pacu Sudah Zina ni Timur atas retina nuda, Tipikal Jadi Punca dan bahaya Atau retina Lalu itu Allah Ta'ala Dengan hikmat dia Allah Ta'ala alam Dia mulakan Azaniyatu -az -az zani. Ayat lain ada Asarikwa as Asarikwa asarikwa tu Ayat terpun juga Mula agak as asarikwa asarikwa tu Tapi zina sah Lepas tu, yang keduanya Keduanya

al khabisatul khabisin. <laughs> Allah, rasul-rasul juga Al-Khabisa khabisin. Yang mula ni retina dulu. Orang jahat, Orang jahat Baik jahat ni dia daga tu Nah, kalau retina baik insyaallah khabisin mari. Ah ah Segikira baik ah ah ah ah

Keluarga Atina ni nombor satu sekali. Sabah tu, da, da, Pak Cu nak pilih tu, su, suruh Pak Cu pilih Atina, cari Faf-faf, bisa, tindin, taribat, jadak. Sebab apa? Habak-hab ni ibu pada penyakit nak no, pergi. Padahal Pak Cu tak juru juga. Nah, tapi Pak Cu tak juru pun saya so, pilih hari juga. Dengan Sabah Atina juru, Pak Cu tak juru pun, kadang-kadang turut ke Atina. Dia pulas telinga wih,

Ah, boleh kira-kira baca -kira, Nah, itu Estina ni Adalah pelan yang balik Al-Khabisatul-Khabisin Ayat ni Al-Khabisat dulu Bahawa Al-Tayyib Nah, sebab itu Pakai orang ya, perempuan Nah, kamu adalah Allah Ta'ala uji nah, Banyak pada orang lelaki maka kau marilah Pakai sosial Pakai sosial Pakai sangkom Pakai istimai Orang perempuan ni Banyak ujian

dan berkata abak tu qarna fi buyutikum naklah kamu pakat duduk dalam rumah jangan tu baik tak apa apa bab tu baik tu mudah jawab apa yang abang kata patah ni ya, Mereka kamu kata orang apa lah kata barang jawab mu tak apa nak ya, tahu dari mana datanglah ana bab mengkata betul Abi, ah gitulah lebih kurang ya hikmat tuhan dan ya, masyaallah syariah dia sesuai dengan kauniah dia Syarul syariah syar Allah

tunasibul al ya? Kauniyah al-rabbaniyah nah kauniah kejadian kejadian manusia ni Allah Taala sangat tahu nah akan kejadian apa dia eh, hamba dia apabila berlaku gini balik suami dia kata Yusufu hey Yusuf A'rid aqrid am hada lupalah ni tak usah rekalahlah ceroyak kau oranglah

katok ni rahsia keluarga lah ni rahsia keluarga jangan oi api ya benda ni senyap-senyap sudah kita buka katok sekarang ni a'rid an halah nah eh uh, dan boleh pahala banyaklah rahalah rahaja boleh jadi makna katanya tausaduk dalil ke bocik mengalah sabdalillah bocik mengalah pahala ni jangan balik wastagfiril zumbik pale in college lekhaitin dia boleh

mu hazli hey khairatin hey aku minta apa apa bagi dosamu mu mudasar ni katanya minta apa sini katanya ya tak ada tuhan tak apa pada minta maaf pada suami dialah nah minta maaf pada suami mu mu mudasar nah, nah tu, sesungguhnya gapo dia uh, inna ki sungguh kamu ni kunti minal khafiin hukumaisalun dah

mungguir salah eh isteri ku tak apa dah aku suruh terus mengocok dah cerita tapi bocok cerita Kata, -kata, -kata, -kata, kata sudah aku sudah ya tak syaitan tak menjusuk lagi syaitan lagi pelaga dulu salihlah teruk hukum ada atau hukum godad ada syariat Allah kata tu Allah tak ada

Lalu tu Allah Ta'ala wa'arif fitrah dia tu. Wa'arif fitrah dia tu. Yang buat ceritanya... Waqalat nisuatun fil madinatim ra'atul aziz turawidu qafataha an-nafsi. Pakar tu kacang kecur dan da kapal negeri Mesir. Katanya, oh... Zalaikha, isteri, menteri ni... Oh, dok main, dok jadi gila ke anak-anak payraya. Haa... tu

kasar faha hubba oh jadi nampak nampak jadi tak boleh gila wei nampak dekat benar dah jadi gila tengok dah inna la naraha fi dhalal mubin kami nampak dia ni dalam keadaan sesak tengok dah pelainya zulaikha ni nah, haa, tu dia jadi buah mulut oranglah padahal ustaz nak cakap apa ni tapi ya tadi ya, budak syahidah syhidah ada gapo ya ya tu baik gilah benda jahat ni

Nah, lalu itulah apabila dia dengar cerita lah tu tu, hepa mui cindi gak kesedar ini bukak portal dia, bini menteri, ke portal. Okey ada saya. Kalim bahasa berhampir berkena arsalat ilahin nawata dan lahon muttaka, watakulla wahdat min honna sekina. Satu satu benda tu jadi dia panggil buat dia main rumah, buat dia kecer.

Berapa puluh kata ahulah Ada macam-macam kata Ya Ayik mahku Yawi pisah sawi Wah wah Tapah Wah lima Kapa Bawa tengah ada penggian pisah Penggian buah tu So Yusuf tu baik Anak juga bijak juga dia Dia kata ya, Pasti dia kata pada kata. Ya Qala tikhruj alihinna Yusuf Tu

pokot tino nah, tengok. Kalau tengok Yusuf ni. Ada besar nak tengok mana dekat Yusuf buat dia takbir nak pakak Allah. Allah. Ah, hayya. Bukan ni. Waqatna aydiyahunna. Tok pakak rel tu Dia bagi hati boleh hati.

Tak khabarlah. Abah hati tak ada di sini dah. Dia khabar kabar ni sakit-sakit dengan hati tak tengok. Hati dah daun dah. Hati ni tombak ke masuklah ni Yusuf dah. Jadi sini ada di dah. Maka dah air dia. Iye. Subhanallah. Bijak Allah sangat ni. Allah wa wa cerita. Waqat 'ala wajhihi wa qulna hasha lillah. Oh, Bukan manusia lah ni

buat pak dah itu ya gulah ya bisrah bila kata tebik kepala tebiklah telaga tu dah pak kejuk dengan budak came ni ha ni came tua pula nah came tua azab basrah ma azab basrah in hadza illa malakun karim ni malaikat inilah ni Allah

Ah, boleh hati silaikah Dia pakai Dia kata huduh kat aku Dia pakai Dia kata huduh kat aku Ini dia benda ni Orang kata Sama reti nak reti lah Dia panggil tak nak panggil Raya panggil ya, reti ni Orang kata ni Allah pernah dengan reti Allah habis jangan Allah dengan siapa hiris

Pakulah tu tak ada pelak muhiris sangat-sangat bang ni apa-apa ada habis cerita apa tu kacat hidup dia semua nak oi oh, ya, cerita nak terjadi hikmatnya banyak-banyak hikmat lah kita baca tak habis hikmat semua ni apa dah tu ta ila Allah patut dia oi akan agama oi asungku an nafsi aku dak pujuk dia dah oi oh, anak-anak ya, dah masa pasal, -pasal ni ya, oi oh, ya. dia oi oh, ya, pada fortinoh mari duk rumah dia

ku sebenarnya duk pujuk riak tapi dia khastaksam ta dia ni pegang dengan nah agama dia kesucian diri dia wala illam yaf'al ma amruhu patu jika dia tu masih duk kacau tak sewa sepakon nak lagi Amurhu Layus yas la yas jannana wala yakuna dia akan dipenjara nah dipenjara dan adalah ia daripada orang hinalah

Dua pejara ni Orang yang hinduk lah Jadi Lalu tu lah Yusuf Pilihan mana Duduk lega ke nak duduk dengan Zerikah Boleh penuh hey, orang nafsu dia Hei orang muda-muda tengok ni lah Ni lah Yusuf AS Yusuf rayu pada Allah

ia benda'ah oh, Wahai Tuhan aku Penjarah lebih yang aku sukai Daripada apa yang perempuan itu Hajar aku kepadanya Untuk berzina Kau aku seguh lah Allah Ni tempat waliyah huwata Kalau Masa nak adik-beradik dia tadi Belahlah aku kena jual Aku nak gadar Aku nak lari dalam penyakit <tuh> Satu Lepas pada satu penyakit masuk penyakit baru Hak ni patut juga Lepas pada penyakit

apabila perempuan kena wasat jadi akhafud dararain bang akhafud dararain nah wa illa dia minta Tuhan tak nak minta Malaysia Tak tasrif anni kaidahun ni kamu tidak menolak aku daripada tipu daya putina ni

asbu ilayhi inn balli hadi aku cendera hati rakyat ni jadi orang bodoh faqwa aku min as jadi apa jadi orang jahillah kan aku tahu orang-orang ni kalau mu tak awak asyik, asingkan aku cuba kita fikir asing nak lah mana nak jual bukan dia ada lagi tak rumah orang bukan nak gi mana ah ha. habbi jalan wala sekali ya afdalus sabit sijnunhu ah jadi

apa apa molek ab yang ya paling aswaul aswaul uh, aswa sayat yang baik sejahat-jahat manusia ya, iaitu boko supaya apa nak nasingnya kadang sekali roboh pula ah, berlaku pula bila islam hukum zina ni sana hukum zina ni kalau jangan dok kapas Ini ni mari cerita-cerita dekat hang ni ndak

Nah, uh, uh, God das satu te, Allah uh, satu setahun yang hidup kapung. Baiklah nak jaga kemuliaan manusia te, dan hidup kapung oh, ni, apa lagi siapa lagi? Allah tu bi setahun. Tokri di sana, sini, terjim. <laughs> Jadi kita tengok Allah bijak tu hatu, hamba Dia. Tapi hatu bukan-bukan saja.

Dua lagu ni tak ada serpa ada rumah Yusuf ni Dua rumah menteri Daripada rumah menteri kepada kau tadi ada daripada telagang kepada rumah menteri Jadi saya tengok bagaimana Liku-liku sejarah Seorang Nabi ni Masya Allah Subhanallah Tuhan Allah Ta'ala kerima Doa dia Fas tajabalahu rabbuhu Fasarafahu Fasarafahu anhu kailahunna Alhamdulillah

musyarat Oh Oiat dia 10 kali tak tertih Nah, kalau nak minta tolong 10 kali tu oiat tu kita susah, tak pernah lain. Bakya tak. Nah, ya hamba al-abdud dha'iful faqir ila Allah dia. Tapi Tuhan as-sami' wal 'alim. Dengar serta tahu keadaan, oh kena tolong orang ni. Tolong rasa god. Tolong juga rasa god. Kita ada lagi kecuali god. Nah, dia nak rasa god.

Ninjaka bana hai my slab. Inilah cerita Nabi Yusuf. Lalu itulah puak-puak raja-raja -puak ni, puak menteri ni, samabadalahum mim ba'dima ra'ul ayat la yasjununnahu hatta hil. Untuk ninjale keluar. Kemada timbulah fikiran bagi suami perempuan itu dan awe-awe Kena kenaengnya dia tu dicarakai Yusuf tu

hendak memenjarakan mem, mem, mem, Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda kebenaran Yusuf yang mengenaki supaya ia dijauh daripada selekha nah, kalau duduk duduk rumah ni lagi tak habis cerita atau kalau kita melu selekha dan Yusuf tak ada nak, nak buat rumah hamba suku tak legat, bukan dia cari

Masuk goh ni yang apa? Isu salah lah, tak apalah Yusuf salah ha, tu. Jadi, jalan keluar Paling malak sekali Hatahi ni ya, Bukan nak menegak sama Bukan berboh sebagai teraman Berboh sebagai nak becat Yusuf Dengan seleka Becat cara lain tak ada lah Lebih malak daripada becat cara tu Kadang tu lah ya, hari ni eh, Hari ni kita mau iskat tu lah ya.

Alhamdulillah pasal kita sama ayat 30 ni. Dok laguklah mana pula tu, tak yang dakwah wah laguk pula. Nah, hari ni kita ngaji sekak kata, sub di pasal itu. Cerita Yusuf alaihisalam, beh daripada rumah menteri, daripada qasar, dok dalam kota menteri, tu baik masa maksudku. Apa asah tu tu harido. Dok dalam rumah ni tu tak reda, asah. Asa Hak saya tak reda wala sama wala jangan.

Harta sebab tu, harta rebus Yang mana pun, nangis Harta malak sikit pun tak apa Nah, begitulah Ya eh, Islam, cerita Yusuf ni banyak benda. Nah, tak habis nak gali Kalau siapa Pakai aduk perhati Hikmat-hikmat banyak pada saya kecah ni puluh puluh kali ganda Nah, hikmat, ayat Al quran ni Mengandungi hikmat, apa sana sangat banyak Nah, sekadar itulah. lah Siapa nak komen ada lima minit lagi

capa nak beri taklim. Fadal. Dia nak taklim lagi? Ada ada nak tanya? Boleh. Ada lah. Hendak? Dia ya, nak hasak ah.

Sepan masa engkau tu ada lah lah hari-hari yang boleh mola sikit pada nikah, nak wayan, cuma cai jatuh lah yang macam tu. Jadi fofo, ada mana boleh dia istihalah tu. Kalau ada pendapat ulama, nikah sah tak sah, Dah plat kalau nikah. Tapi lain berjalan tu ada lagi. Tak menikah cai temu bulat, cai bagaimana? Jadi nikah Jalan keluar malah sekali.

Jadi walaupun Hak sungguh tak malak juga Mekar watu tu Tapi Habis tak malak, hak, -hak tak malak Atau habis malak, hak tak malak As-su'ah Ahsanur radii' ni yang panggil Nah sebab baik dapat benda tak malak Kita Spogukkan spog spog indah Nah Allah Ta'ala alam Afanullah wa iya'kum Afanullah wa uladina min sayil aska min

Nah, al-fahsyah nah kita nak doa ayat ni kita boleh ambil doa daripada doa Yusuf doa nabi apa ayat 24 tu pernah Allahumma asrif an auladina wa banatina zurriyatana wa zauajna as-su' al-fahsyah wadkhilhum jami'an waj'alhum jami'an min ibadikal boleh ayat 24 ikhtibah doa

Ya ya. Insya-Allah taala dah ikhtibah ke doa ayat 24 tu, ambil ayat Quran mai buat doa. Boleh. Ya Allah, nah, aa, palingkanlah atau becatkanlah atau jauhkanlah daripada anak cucu kami, isteri kami akan as-su'ul fahsyah. Dan wasulkah dia adalah hamba-Mu yang al-mukhlasin. Boleh. Mai nah, ikhtibah ayat yang tepat tu, boleh ya insya-Allah dah hmm, ayat 24. Nah.

tampak lagi ada nak kata apa? Ah insya-Allah saya buat padal

Tak boleh duduk Dari besar balik tak boleh nak pecat eh? Tak boleh duduk lah ha. Kalau nak atas tak boleh duduk dengan bini kita Kalau nak tinggal tak boleh duduk dengan kita Duduk walaupun kana-kana pun Mereka anak saudara Habis itu kena ambil mahram Anak saudara bini kita tak apa dah Tak apa dah Tak apa dah Tak Tak boleh duduk dah anak saudara bini anak saudara kita, Tak apa kita pun tak apa

Nah, aa, Tapi mana katanya Orang mahrum Kalau dia bukan mahrum, tak seorang anak akad lah Kalau nak buat anak akad, nak buat tempat khaw dia. Jangan jadi duduk sekali Di rumah lain-lain lah Kerana khulwak ni, cerita Zilekha ni, beri arti benar Nah, Bukan setahun, dua tahun 20 tahun Dua pera Ini jadi juga Patutnya jadi dari darah dah, dari anak Bermak dah lah, jadi juga

Ya Allah musta. Rahma wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Di belakang ni saya waris pengajar 22 pengajar daripada surah Yusuf. Nah, eh uh, nikmat kelebihan pada seorang hamba adalah dari Allah. Kelebihannya itu tidak patut diberitahu kepada umum. Kita ada terlalu kelebihan apa yang royak-royak sangat.

Terutama pada pihak-pihak yang jiwa sebaik. Orang yang biasa nak berdeki kita. Apalagi yang berjiwa kotor. Mereka sering berdeki pada orang-orang yang diberi nekmat kelebihan yang lebih. Dapat ranya. Ya, yang nah Orang lebih dari yang sikit yang lebih. Kurang tak apa. Habis itu orang deki orang kurang. nah orang, ya, orang, -orang lebih tak deki kot orang. Deki apa yang lebih dah. Lepas tu orang rolik kena deki tu. Orang lebih. Orang, -orang lebih. Nah

itulah pendengkian adik-beradik Nabi Yusuf. <coughs> nah, ah tak ada aja sebab isu lebih pada adik-beradik lain. Cinta itu sering mendatangkan fitnah, cinta ini mendatangkan fitnah. <laughs> Dan ujian Nabi Yakub. Kasih Kak Yusuf tak kanan ayah diuji oleh Allah. sebaliknya cinta-cintanya kepada Yusuf banyak uji Allah kepada Nabi Yakub yang menimbuh perasaan dengki di kalangan adik-beradiknya

ni ujia di mana akhirnya Yusuf dicampak ke dalam telaga Nabi Yakub diserang penyakit duk kecinta dan banyak menangis sehingga mata buta tengok mari pada cinta asal tu cinta ni sesungguhnya zaleha isteri bapa angkat Yusuf dia mesti cinta pada Yusuf sehingga mahu buat hina dan tuduhan pada padanya kecat orang pekecat penuh-penuhlah dunia pada dia hina dia daripada bini orang melia jadi hina

Bahkan para perempuan di kota mesin juga turut menghiris tangi-tangi mereka. Habis itu pula tupai hidup hatiq. Ya, tupai hidup hatiq. Hiris nah, uh, tangi-tangi. Tengok Yusuf cam dia berda'ah. Kemudian akhirnya Yusuf dia dalam perjara. Habis itu oleh Yusuf. Kerana cinta belakang itu. Nyakit cinta ini penyakit besar. Nah, itulah sebahagia akibah. Fitnah cinta daripada. Fitnah kasih. Al-hub. Nah.

Hasat deki sering berlaku Pada orang-orang yang lemuh, rendah Dan kurang, waliknya orang Satu ada dek hasat deki ke orang Manakala orang yang deki biasanya adalah Orang yang dikurnia nekmat kelebih daripada Allah Seperti deki iblis pada Anda Untuk anda Allah tak langsung sujuk belakang ke dia Bukan lebih lah masanya Murih selalu murid, nah. Dia tak ajar yang orang yang sujuk ke dia ha, Itu dia, iblis murih nah, Deki ada kepada Yusuf Pada Yusuf

Ingatlah bahawa orang-orang yang dipengaruhi oleh jiwa hasad dengki, tidak pernah ada yang berjaya dan melia dalam hidup walaupun mereka berketurunan mulia seperti nabi dan raja. Kalau juru dengki kak, tak ada naik balik nak molat, nak naik tangga tak, tak saya Tausyadi lah kan dengki umat Islam. Nah, tapi kalau mung kena kena dengki dari orang, pada Allah banyak-banyak. Sebab itu tanda kata mung lebih orang okay, yang dengki ni, awal uh, dengki pada dia ni.

Nah adalah oleh tuhai buih nema yang banyak. Fitnah perempuan adalah sebab sah ujian bagi orang lelaki, enggak mana? Dan sebaliknya orang lelaki sebab sah ujian kepada orang fitno. Nah fitno, terutama lelaki itu perempuan yang diberi kemuliaan dan punya rupa parah yang cantik. Oh kau kau ujian banyak. Nah dan menarik seperti Nabi Yusuf dan Zulekhof.

Nabi isah ni masya-Allah meliyonya jangoknya dan bakau molaknya bakau nabi dan na, horning pula oh bini rajanya bini kaum menterinya comelnya masya-Allah cukup lekat. Hmm. Ya, yeah. patut saya lagi yang kelima sini sesungguhnya serigala dan menata buah tidaklah lebih bahaya daripada manusia yang berjiwa kotor agama molak

dan Malaysia lebih lebih pada hanyin gila gitu. Nah, dan ada jadi monak. Nah. Lagi dikuasai oleh hasad dengki walaupun dari kalangan sesama saudara. Sama adik-beradik pun. Nah, serigala, kan kita ada hubungan dengan serigala kan Serigala makan Yusuf padahnya adik-beradik ialah kira bukan serigala. Raya atau bahaya. Serigala tu bahaya juga, api bahaya adik-beradik. Bahaya kan deki lebih bahaya pada serigala lagi. Ini hmm.

Saya ambil hikmah tu ambil daripada cerita ni lah. Nah. Kejahatan Malaysia adalah berperangkat-perangkat. Maka di kalangan anak-anak Nabi Yaakob tu ada yang kejar. banyak kejar Dan ada yang lembut hati. Bersifat kasih kesebelah seperti Yahudah. Kata abid dia tu Yusuf bila dia hampir mati dah. Di kalangan adik-adik Yusuf dia lah. Jangan bunuh. Tahu dah telaga dia lah. Tahu tak Yusuf hidup dah telaga lagi. Dan hapah

batu besar tu lagi jangan-jangan kita janji dah tak bunuh kita tahu ada telaga ya ikut dia saja di kanak-kanak ah senjah huza ni makna hatil memb dalam orang jahat ni ada randak pula jahat mudah kalau siapa temui orang jahat ada orang jahat albu hati randak pada kita orang yang kena jahat tahu billah benar penipu acak kali mendakwa diri selaku penasihat yang mempesona hati orang ditipu

Syaitan Inilah ku minan nausahim Okta sama humat Inilah ku malam minan nausahim Dia orang nipu Tapi orang yang orang yang beri nasihat Begitu juga adik-adik isu Nah kami Dapat orang yang nasihat Untuk mengadar rancangan jahat ada isu Ya Allah Ya Peranan syaitan amal besar kesannya Dengan izin Allah pada manusia dalam Sebuah keluarga Jaga malah Orang yang ya, jaga keluarga

itu utama di antara anak-anak para nabi, kau orang lebih kau setan mari. Ke anak orang lebih, anak-anak ulama. Tengok. Sampai itu saya doyak sama. Anak teguh ni 90% tak leh dia teguh. Tengok. Nah, tak jadi, tak leh jadi support teguh. Mana kata kurang pada teguhlah. Nah, patu dalam 2-3% hak lebih pada pok, lebih pada teguh. Dalam 2-3%. Patu

Tak boleh jadi Tenggu, dah lewat 3, 4, 5 persen. Lepas tu 9 persaik, tak ada pula yang ada gapa Dia ada orang Sebab uji yang banyak Tenggu kena uji, anak yang kena uji Kena uji, kena uji banyak. Ini mula dari hikmat tu hayi, Anak Nabi yang kata Besar, Allah ma'alam Takut jadi banyak fitnah-fitnah Nah, anak, anak puan Nabi ni Serta khah Serta yang Hapuqah rahma main nak tipu anak Nabi ni.

Anak tak guru, anak tak imi, hey, imi Agama lah anakmu Anak orang-orang Melia, tak nebel Banyak ke punuh anak ni Banyak ke punuh anak ni, mana ni. Pun, Anak pun dia ajarin anak malak Orang-orang lebih-lebih ni banyak ke Anak ni dia punuh, sebab apa? Syaitan khoh dicara ke dia Ini saya ayat buku syaitan nah. Seperti di antara anak-anak Nabi ada, siapa bunuh nah? Kau bayi bunuh habi Anak Nabi Nampak tak? Dia oh, tak uji lah eh

antara anak-anak Nabi Yakub dan di antara lelaki perempuan yang berkeluar dan kamu la 660 khimar payah. Auzubillah min dhalik. Nah, itulah apa teh banyak teh tapi kita ambil mengambil inilah patternnya ini. Insya-Allah Taa'ala supaya kita tu boleh ambil pengajaran daripada cerita surah Yusuf alaihi Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Aqulu hada wa astaghfirullah li wa lakum.

والفوضى عمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وصل الله على نبينا محمد وعلى الله. سبحانكم الله، إله إلا أنت، فان الله رحمتك يا رحمة كي أرحم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.